Ok, ini tim packaging kita. Bersama Imran. Imran Ajmai. <tuk> Imran. <mencari> saya, saya Mohtar pun. Saya Mohtar. Ah, ini saya Mohtar. Ini Afiq. So, kami tengah buat packaging untuk Wabi Khairuddin Osman. Haa. Ah. Ok? Ok. okay. okay. Jangan packaging sekarang ya. Alright. So... Tadi tim satu daripada Masak. Kami tim dua. Tim tolong packaging. Dan distribute. Gitu lah Imran? Ya betul. <mencari> Abang Ajin, Abang, Abang, Abang Syed. Abang Ajin sikit. Rekod eh. Baik. Baik. Kena buat kerja ni. Kena kerja dah. Takkan Hah? Tak apa baju kerja. Aku takkan baju. Nak, nak. So. Nak je nah, aje. Nak, nak Nak, nak je. ikutlah. So, ni team lead. Untuk team packaging. Okey lah. Pengalaman saya lah. Program ni agak kelangkabut lah. Haa. Uh, tak tersusun meeting dah hari-hari meeting. <laughs> Ending macam ni. Betul. Itu je lah. <laughs> Senang. <laughs> Okey. So, dengar kata dapat, kami dapat kayu besar ni. Kat taman dapat satu kayu besar. Haa, ah, kayu ni. Soang dah seorang so, satu juga. Soang satu dapat kayu. Lepas tak? ah So, not bad tak? Oh, kotak ni mana? Okey, okay, geng. Boleh, boleh amik, amik, amik. RM1. Ha, ha. Nak gearbox? Nak ada gearbox ke? Kalau gearbox RM6. Ha, Okey, so. Nampak lagihan. Menggunakan kereta abawan. Selepas ini, ya. Tak okay. ber tak berhenti dia-dia. Dia. Oh, dari semalam tak. Dari semalamlah tak berhenti. Dah lawa lagi. Dah dah. Dah lawa lagi minggu bolehlah. Okey, jom. Ni lagi. Dalam yang paling. Baba kereta biasa dulu, motor biasa <gat -rai> dulu. Semua kena pakai baju. Oh, kata buat kerja. Rizal dia kata kata tak buat kerja. Pak Tong buat kerja. pergi ke sana? Hidup, eh? hidup Hidup Hidup Kawan, nampak kita buat kerja Hehehe Dua dalam, dua dalam dalam Okay, so Haa, ha, dah dapat baju Ayo dah dapat baju ni Haa, ya, ya, ya masuk haha oh, lagu raya pun betul okay. Semua rumut tu <tip> sampai Tak Tak, tak, tak, tak Sampai ni, tak, tak, tak Banyak-banyak lah punya punya punya Tak, tak, tak, tak Apa nama ya, dia? Ya kejap nak pasang lagu raya sekejap Nama dia apa nama dia? Lalu tu aku, aku tak ingat nama dia apa Okey Okey Uuuuuy Ambil, ambil, ambil Bobok, Bobok, Bobok Lelasan dah Nampuk banyak juga? Huh? Oh. Banyak juga ilmu? Okey Ni rumah ni dah jangan mahi Huaa loso mongamuk식 Bagus Pandai ni merayu Okey dekat in content dekat content kena pokok je ni. Ha oh, macam tu. Kami jalan geng-geng ni eh, sekali jalan. Ah. jalan. Terbaik. So inilah kita tengok driver-driver. Sedih mah? <laughs> ya ya. meriah meriah meriah dua ke satu? Hah? Ada dua ada satu. Oh jadi pi. Eh tu? Satu jelah, lah kena tu Ha? Apa tu tu? jatuh oh. <laughs> Settle Angin boleh baik-baik, Guru -baik, Mahang. Guru boleh baik-baik, Guru Mahang. Buat liel tak, Guru Mahang dah? Okay. Satu. Valera. Abang itu. Ha? Dia kata maaf. Macam-macam mah? Oh ya, ada bumbung. Simbi ada bumbung. Baik ya. Abang saya kita baik ya. Baik bi baik ya. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Daripada YB kita, YB side. Bubu bubu bubu -bu Lagi. <laughs> Siapa lo tuh? Nentang bubuh, nentang ngasih Terima kasih kepada punggu kepada pihak JKP semua eh. kasih banyak-banyak. Oke. Okay. <laughs> Disambutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yeah. Anas. <tuk tangan> Ini kahbul lampu perasaan. saya kepada yang memberi, <laughs> yang menerima ni. lagi lagi keraslah. Okay, jadi. Okay, so selesai sudah kami punya program. Program apa ni, mana ni? Okay, Mega Bubul Lampu 2023 dengan YB Muhammad Airudin Osman. Ini dah. Ini dia, ha, ni dia punya program. So tadi terbahagi pada dua tim. Satu gang packaging, eh satu gang masak, satu gang packaging. Ya, singgang packaging. So itulah sorry kalau putih-putih masak takde lah Kami baik Putih yang lebih mungkin Putih delivery je lah kot <laughs> Apa? Packaging and distribution Nah, So puan hati Walaupun Penat jugalah Hangat-hangat Untuk disebut Dan harap semua orang enjoy Dengan bubur lambuk yang team Masakan tadi masak Ah team tadi So itu sahaja kot bentuk video kali ni Dah dah tu kot Wih kau dapat yang zepel Dia pun duduk sebut Yang guru ayat zepel sedap lah Apalah. Jom. Bye. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.